Ayah Dan Bunda Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini Cucuran keringat Yang keluar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 Apalagi saat kita dikandungnya, sembilan bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan Kita bermunajat Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita Dohai Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Allah Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami Ya Allah Selamatkan mereka ya Allah Jika mereka masih hidup Kami hanya memohon ya Allah Panjangkan umur taat mereka Umur ibadah mereka Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini Karena mereka sudah susah mengasuh kami membesarkan kami Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka Air mata mengalir dari kedua mata mereka Ya Allah, Ya Rabban Untuk mereka Ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya Kami memohon kepada engkau Ya Allah, jangan sisa Ya Allah Jangan di Jadikan kuburnya teman-teman syurga dan harum-haruman di dalam kuburnya jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami Ya Rabbi jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami kami hanya ingin engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi Rindu Ya Rob, Rindu hati Menatap wajahnya Mendengar suaranya Rindu dengan kehangatan pelukannya Ya Allah Ya Rabi Ya Rabbi. Surga itu tidak akan terindah tanpa kedua orang tua kami Surga itu tidak akan dibuat tanpa mereka, Ya Allah. Mereka itu telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini, maka Ya Rabbana jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, Ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.